Wajah, tersenyum dulu yuk. Hoi coy. Kasih bahasa bibir dulu. Yang kita, yang kita yang lagi. Kuliah. Yang kita. Yang kita yang lagi. Yo yo yo. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Tonton aja. Masih bersama saya Samudi Repsel Baspro Seperti biasa kali ini kita akan nonton cuplikannya si Mabrul Lur Haris. Ma Lur Haris ini di platform media sosial terutama Facebook itu dia banyak orang yang membagikan video-videonya si Mal Perlur Haris Jujur, admin pertama kali melihat videonya Mal Perlur Haris itu Terutama di pertama kali itu di Facebook ya teman-teman Ketika dia nyanyi lagunya Bang Firman yang <laughs> judulnya kehilangan Terutama ketika dia uh, mengucapkan lirik yaitu Garoda Walang Cintaku Oke, di dalam video reaksi kali ini Admin menampilkan sedikit cuplikannya, si Mbak. lur, Haris. Oh, dia Tiana, pakai helm. Ini Haris, <laughs> pakai helm. Mana itu motor? Mana motornya? Oh, pernah ini ya. enggak, teman-teman? Oh, nice sepeda dia. Nice uh, way, Mau pergi pas apa, Haris? Next sepeda. ya, pakai helm. Bajemut, Mbak. Dia mau jemut, Mbak. Dia mau jemut di mana? Di balap, di mana pun. Perang oh, lihat apa ulet-ulet helm enggak yang badannya kecil tapi Maksudnya, kepalanya apa gede. Arep foto-foto yang cewek lagi tadi. Ngapain oh, cewek bro, Haris. Haris, santai okay. oh, santai. Okay. Bukan helm, buka. Bukan helm. Oke, okay. okay. oh, hey. <laughs> Oh, ya, oh, ah. Oh, jamaah. Hambu Lila <laughs> yang tidak bisa terkontrol terkontrol ketika seseorang marah adalah ketika mereka mengeluarkan kata-kata yang uh... <laughs> <laughs> <laughs> Aduh. Mabrul Wah, wow, oke. Saya wala uh, talent dia. Ya. Apa terang, ya Bagus siapa ya ini? Saya, saya jadi ingat meme cewek yang ilatnya melet, bisa. terus captionnya nyari cowok yang bisa main gitar. <tuk> <tuk> saya, Wajah, anjay. Asum, asum mau Kasih basah bibir dulu. <tuk> <tuk> Besi. Besi. <tuk> Yang kita yang bersama, yang kita yang bersama, yang kita terus. yang kita yang kita lagi bersama, yang kita yang bersama, yang. Yang, yang kita yang kita yang kita yang <laughs> yang kita yang bersama, yang, kuliah, <laughs> yang cinta, kita Mabrunur Haris Yang kita Yang kau hina, yang kita yang bersama, yang kita yang... Stop bro Aduh Bisa mirip itu Oke, okay. pokoknya Sehat selalu untuk Mabrunur Haris Semoga rezekinya lancar Semoga rezekinya Mabrunur Haris lancar selalu ya tapi dia keren ya teman-teman bisa bermain gitar, admin aja main gitar aja acak kadut dia punya ya sukses untuk Ma Lur Haris sekarang kayaknya dia diikuti banyak orang ya teman-teman diikuti banyak orang diundang berbagai macam acara stasiun televisi terus banyak apa namanya yang kolab sama dia kolab bikin video YouTube contohnya yang itu ya di sama siapa Nanda atau siapa itu tadi Tuh, basahin bibir dulu dong, ngacir. Pakai helm. Helmnya gede banget. Aduh, sama kepala saya juga kecil kalau saya pakai helm seperti itu ya sama, jatuhnya kayak ulet helm yang bulat terus kepalanya gede bulat itu yang seperti itu. Oke, okay, sukses dan sehat selalu untuk Mbro. guys. Nice. pokoknya sukses terus. Oke, okay, saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.